Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah alladzi ja'al as-siyamajunna wa ila al-jannah wa riyadatan linufusil لجامحات النفوس أعينا ورشدنا إلى خير طريقة وأقوام السنة أفضلوا ومنا قال تعالى لا يستوي, لا يستوي أصحاب الناي و أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم صلو وسلم مبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري bis ila al-asma'i was-sifat rabbizidni 'ilma warzuqni fahma wa yashrah liy sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi Bihakim muhammadin sallallahu alaihi wasallam amarina al-hataqa radduna atiba wadinal batila batila wa radduna najatina amallihna wa aidna min shururi anfusina wa min sayiati a'malina amma para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gir'un yang dimuliakan Allah SWT khususnya para ulama para masyayikh, para kiai asatid, para tokoh, para sepuh langkong jimin yang lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gir'un dan kita bersama fatihah, kita aturkan kehariban bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau Raji-raji epon, petera-petera turunan epon, keluarga talib epon, para tabi'in, bentabi'in, tabi'in, tabi para nabi, para utusan Para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufiah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syarayah, guru kuru, -kuru petang-kuru sekolah mengasuh sekolah ke maupun bini lalala-lala tatangka bangsa jemaah kala dengan kenalan-kenalan madrasah santri pesantren ulis teja orang Indonesia gue baik pak ustaz pesantren ulis teja orang Indonesia dolongan siapa pesantren ulis teja singataren genceran kampungosen kampung pesantren ulis orang Indonesia wasul grup pesantren ulis teja orang Indonesia gue baik pak ustaz pesantren Islam laki maupun bini Malam teristai jenis suara tu sejurus nenek teh ramen beli kau kau punya dengan ahli surkis tengkih yang iri Allah insya Allah depan Rasulullah Sallam, insya Allah depan para ulama, para uliak, para syahadah, para sulihin, para guru, para bangsop. Nah tambah baru kamu baru-baru kail munah baru kartana baru kari chicken baru kah baru nah baru keluarga nah baru kah santai santai nah baru kah jamaah nah baru kah jaminah baru kah perjuangan nah baru kah baru baru barokah sejahtera nikmatan kenikmatan hormat daripada perantambahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala titilan jalan daripada petunjuk Allah daripada kecemburan ke cemburan ke kepungan-kepungan, kompiran ke pungan ke pungan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat umbai pelangan ke susah ke susah nas sambagan ke sambag nas keserabegan Malam hari di pekat Majerawat tanggal bandar Kembang, pernah tak butuh kanku ya orang, pernah tu tuh dari Majerawat dan botang, botang muka-muka pernah jumpa rezeki oleh rezeki sehalal, sewarokah, muka-muka pernah khusnul khatimah. Rancang canggum orang bertaklal benda ke Nabi Allah, pernah canggum menjunjung tinggi akhbaran Allah. Ia pernah sehat, selamat, aman di jocopan, di musibah, daripada bencana, di malapak takut. Selamat dari petanak-petanak, selamat dari kedolim, sedoli, dan sedolim, dan sedengkir, dan sedengkir, dan sedengkir. Beritalah orang yang setelah, beritanya, selanya, ganggu dan sedengkir. Ia pernah sehidup, selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Salam dari kelinat te kotora te betengate keringate keringate le keringate lopanate majen matenate. Eh barena iman e Islam bisa memperjuangkan agama Allah di dunia lampan-lampanipun e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa nolosaki perjuangan-perjuangan depan para ulama. Bisa terdiasa bab dari jalan dari perantara, kankui kuwata Islam berumat Islam, jajah Islam berumat Islam, menang Islam berumat Islam. Pernah tambahan ilmu sembanyak, ilmu semanfaat, ilmu sembarokah. Pernah terkajar kelabang kempang tercapai cita cita, pernah sukses usaha, pernah tergabul pernyawan pernyawan radhihi niat, wa niatin salihat wa la niyatil qabul wa damami kull sul wa naili kull ma'mul bi haqi rasul habibina abil batul sallallahu alaihi wasallam lawmal badiah Al-Fadiah Al Pemirsa Pramitra pengajian Banyu Giedon yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, Alhamdulillah kita ada eh, dalam bulan Ramadan, eh, palingan bisa ngelakonin puasa. Malam nantar puasa kita kito kata dema ka ajunan Allah bet oleh kenceren. Napa beda puasa ni ka oleh kenceren? Enki beda. Kun oleh belka ben lapar, kenceren tade. Salat oleh kenceren kadang Menambahin susah. Dari benar kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ham satu asyiah tuh bitu saum. Al khabibu wal ghibatu Benda lemak perkara. bisa kebisa mempertahankan kekincirkan puasa. Kincirkan tak ada. Gara-gara lemak perkara. Antara lain ni ke lecek, riba, tunga tuh. Asma nasin orang, abad cuba kena orang. Pas sompa lecek, sompa selecek. Ben ngabas kelaban syahwat. Lecek riba tungatu sompa lecek ni kelahakunak lezzan. Lakona lesan Lakona matah Ngabas ke leban Syahwat Ngabas ke leban Syahwat Nika maafetal Kekencer na puasa Artanya kita Apa neka? apa sahaja, kerana pada online, setakuh nolah pelak ben lapar, rumah jarah nah, jaga lesan, jaga lesan, lesan nika jirim nike nih jurum raj, napa bila nih jirim ben jurum? Munjirim ni keper dengan lesan, per dengan ni lesan Cila ni kengjur rumah raja. Napa jurum ni? Dusah. kesalahan apa? Ketika salah anjatnya gara-gara kunpereng seni kini lesan ok ni separ tapi Juru-Meraja. Orang yang sebanyak yang telah lelaki kalau gara-gara lesan. Wala Yaqubun nasa fin nari. Ala wujuhihim. Illa haswa idu al sinatihim. Terti Nguntalaki orang dek dikat neraka. Orang panika, e Eh, ngaki. Munga na. Neng ineraka. Anik gara-gara. Tengka lakon Seneng. Lesan ni kasih punya acung kaki deka neraka. Maka nak lesan panika. Benda Allah Ta'ala. Iberi in. Dua bang labang. Dua bang labang. Mereka takor syukur ni. Dua labang pertama, yang kepada kedua labang, keseput, pendek khusy khusy saya seki kini ka, mana perapat, seki kini ka, perapat gini ka, maka. Laisan ini tak bisa bergerak, tak apa-apa. Aku boleh Nomor dua, bibir. Di luar boleh, di luar kiki ini bibir boleh bibir. Kiki atas berbe, krim atas berbe, kemudian bibir atas berbe. Nika saya mengangkui. Api yang saya ingin. Di keleksan. Puan leksan pun. Mereka. Mereka. Banyak kesalahan. Kamu saya ribat. Kamu saya lejek. Kamu saya baik. Kamu saya sumpah Kamu saya. Kamu sejak jangkau jalan orang. Kamu masih habaikah apa ya? Kamu masih gitu ngatu. Senas mana senas orang. Kamu masih nak ingin niakin orang lain. Tukannya beriin pagar sampai tampak pagar nih. Kerem kiki atas bebe, bibir atas bebe. Muntas kerem, tanda kita buka, Kiki tak buka, bibir tak buka. Maka lesan ini Wuruh tak Apa Tanya Jadi beri Akhir ini Maksudnya Terjaga Maksudnya terjaga Dari apa Tanya Benda Lesan ni kan oleh aku boleh fokus paling fokus se paling fokus esen, tapi kan oleh cuba paling cuba esen. ni. Ini ke lesan, lesan ateh. Lesan bencana ini, kami mulai fokus, paling fokusnya anggota petani. Kena mulai bucco, paling bucco anggota petani. Sebab sinyale orang, cekam bangsa. Sinyale orang, sini ini aking orang, cekam bangsa. makana manabi nabi isa alaihi salat wasalam tega sampai ke pertang pertang salape dengan mate ni kita mengajak pertang datang mengajak duduk beruna je bucang jangan mengajak sini senik tak ko me sampai Abiasagi agiba dekik beda orang becang bau pas ngucak dia uh becang bau macet long bet pula mandi buk bon ke mun pula to ia senggal dia kita kok terbiasa macam benda, kata kak Pada ngepatek, enten Taitek buin, buh, bocang baunya Enten tak sakit Tau anyam mi anjam maribah ya Tau kau mi anjam rumah saya sebut ben Nabi Isa ngentob ben ni beceng ben ni. Ben ni pandangan ge sak Tapi saya sebut napah? Aduh. Ki kinje bo ten ye. berarti fokus jam. Ki fokus pegus, pegus saya sebut. Padahal nggak besuki perengah ampon lah acit-citin langelotor lubu-lubulut ya besuki ampon lah tu tabut bau ampon lah becang tapi tak sebut kini kan? Saya Se sebut -se kigin bolan. Kiboteng. Artinya. Kita kita pun ajak-ajak. Kita tak ajak pernah apa. -apa. Ken, saya kejataan, saya berkursi, saya. Kan saya kecacahkan. Kan berkhusus. Kan berkhusus. Tidak ada orang yang cuba. Saya teliti cuba. Teliti berkhusus. Lalu rasa saya kecacah. Berkhusus. Saya tak guna kerana saya tahu. Tak boleh manusia. Kebawa dengan patik. Nabi Isa. Tak boleh pergi berapa patik. Satu saya sebut yang paling bagus di antara pertena patik ini. Orang yang penikah mana bilinya alia orang sebelum 2000 orang yang nikah pakun etai penin cukin etai penin apa saya jalan kini nyale orang lain pada suatu saat dekki bakal eja legia bakal andi ya? jelah sesami bekal andik jelah sesami Menberikan niat keangkui. Mapa kuzik kepadanya. Menberikan niat. Mapa kuzik kepadanya. Berdek orang. Alam marah. Tetangkan. Eh kawal. Berjubah. Berjubah. Tak apa nak apa. Malay orang ni kan tak tak keco, par kerang kipakun, malay keboleh kecuban kecuban dapat ni kipakun alamat, terserah woh, abah ampon lah, anda tanggung jawab. Par lek keboleh ni sebab orang ni kan mudi dek pada banding dengan Malaysia, caya sampai telecon. Eh, dalam dalam dalam ni, saya tak terlecong, saya tak tertipu, tak terpedaya. apa pun dan tak kena bela, berjuang. Berdoa, amal, lama mereka bela, kejuangan. Menirap-tirap kejuangan dengan ni kan, jadi orang Orang-orang yang lama dari kebelah Kan akan benikin karena terlecon. Kecil lakaran kencangnya mana orang? Jalak kencang TV. Sayyidina Ali kerana Allah wajhnya, ...selenya silanya liaran dung aja raja takok oh ma potong ne bandingak jie le lenya le macam bini ni kak ko beter ko beter engko riak ndo ngandung ye Lelai le orang, saya tepatkan ngandung, balai gelek gelek. Ini kau buat Kan Jangan dekik kok nerok ngandung ye, mempaskan kok cak ngau cain orang sing ngandung. Sebab man ayah ro akhuk bi dzam lam yamut hat ia amalah. Kayatuali muncul orang-orang seje lakarlah. Eng mate kafir. Eng set mate kafir. Akak dia fir'aun. Agak tiga bersisik, agak tiga balam, yang mati kaper, tak ada apa pun tan, asalkan benih orang-orang lainnya pada kibun Firawn. Kisah kita mati ke hampir Daripada kibun fir'un Daripada kibun bersiso Daripada kibun bel'am Jemaah yang dimuliakan Allah SWT Nyatana Orang ini kisah tak mati. Doa-doa nak kisah. Ni kepalaan leh sana nak seceh. Leh sana cuba. Leh sana kotor. Kotor kalaban lecek. Eh pe kotor ke laban tunggatuh. Eh Besuan. Eh pe kotor ke laban lecek. Eh pe kotor riba berlain lain semacam karena kau tora menikah sehingga aduhan melarat sikat Mun lesan nikah suci. berdering kering misalnya bacaan peti hal sekalian beberes Beres sekalian pi pokokon. Lesan ni ke tak pernah abenta se. Maksiat. macam sekalian bi patehani ke beres. Tedemon bekotor asa 10 kali. Kotoran boleh asa 10 kali, kotoran boleh sampai mesti bugal le. Mun kotoran pole te kasih tak le metes tan. Tak medas Tak kelima beras-beras Alba jana Raja benyan Sebab Ampunlah Ekotorin Kelaban Caca-caca Semaksiat Napa saya kacak arasanan nana berakibah ini? Yang ini pun nyeput nyaman tetangkan nyaman terayetan lah. Kalau benar-benar saya tak kesen nengin. Umpama nunggu kan? Atau-tau apa-apa saja? Ini saya kacak akibah. Men Nabi tak sekejap ada. Eh, boleh tambahin. Perlapan sahaja eh, Kini kau cakap buktan. Beran boleh. Kini buktan. Bukhtan ni kegibar atau boleh cek. Bukhtannya. Kita cakap sesuai. Cakap ongkuan ongku. Eh, kini kau cakap gibar. Mereka tak ongkuan. Nika buhtan. Napa buhtan ni ke buktan. Kenapa buktan ni ke? Ribaban lecek, ribaban lecek ni kesekaligus. Eko cak buhtan, buhtan. Sufian Athauri, ketika pada dua dokter ini ketakut siapa pak ngoja sih pak gulung-gulung gula -gul -gul kena selasih tangan nih takut mik itu tinggi bahas wow. si tangan dokteran loh kibanduek -kibandu Penteran dokter spesialis roh, kian. Nih kata kok ini akibat ke saya lain berarti kan Penteran minta saya sebut ini ke saya Tapi kan dengan sendirinya berarti ada cubaan kan saya kan Saya kecac penteran lah kan saya keboleh lah keran saya Tapi berarti kan Saya nani kan buduhan kan ini kan Jadi sejauh kebuduhan bernikah kan. Saya pergi banyak mana. Dah kok ketika dia tahu. Jadi maksudnya nak tahu dia bernikah. Tak ada yang penting lagi. Tak ada penting lagi. Dua orang yang masih berkhusus. Pola dan apa? Tak kok. Mereka ada yang sama. Mereka ada Kesetongan ...mik pahta ba, ke setahun... ...takoh mik berat ke setahun... ...oh... ...arwah... ...penteran alin... ...penteran kakan... ...bila... ...ngucak sini ngucak kakan berarti kan buduh... ...buduhan se... aleng. ni... ...ngucak berarti kan buduhan... ...kakan kan sini... Lagi nah, ni kita kok terdiri bahagian ni. Benda tak ngecak buduan. Ngecak penteran dia. Si penteran. Tapi kan dengan sendirinya. Benda si kakak berarti buduhan si alek. Benda si alek berarti buduhan si kakak. Tekan ngecak penteran alek. Kan berarti. Eh senegasah ngecak buduhan kakak kan. Kan segini kan. Ya takkan itu Tak kok. Nika Sufyan Al-Tawri ingat ni. Tak ingin pendengar kita orang. Gendangan roh ya. Sangat jelas ni kena Nika Imam Sufyan At tawri Gendangan siapa? Gendangan kakak. kan? Berarti kan ada yang cuba. Padahal saya nanti. Saya cakap. Aku tak sempudah. Kibaduh. Pada benda sih macam nggak kena nikah. Peh lah kan, datang dengan ruokian, peh lah nggak, peh berarti kan, bisa ah, lain begini kan, bisa apa nyaman bisa sakit ate, berarti Korea. Ceriaan. Kan saya nikah. Engkau dia ceriaan. Ini tak ngocak, Ada yang ada ceriaan. Ceriaan tempat yang menempukan. Menempukan. Lampukan. Saya ngecak sendiri. Saya takut. Ini saya menciptakan Sufyan Al-Tawri. Dari tengah tengah atas. Saya tengah atas. Sufyan Al-Tawri. Sebab ghibah menikah bisa tertidu seraja, mana bisa ghibah menikah orang-orang soleh, maka tuzan tuseraja, munsi ghibah dengan orang soleh, tuzan tuseraja. Kakatia orang seahli ilmu, ban orang sehafal Quran, Cegibah mungkin ingat tu orang ahli ilmu, ulama artinya ban orang sehafal-afal Quran, Cegibah lebih raja etempeng ban agiba selain, pastu sana tu se tu sana tu se Dekni kaki yang ngidin ngaki Ngidin menyaman sing ngidin ngaki Malama Neng-neng Egi, Neng -neng, egi ngaki Lain ni kan macam Tusra jika Orang apal Quran Egi ba Erasa nincoba Pak yidin ngaki Tusra Ya Neng-neng Tak nolak Tak mampu Neketus raja kia Tidak ramah Mereka orang ni ke agibah Ulama Atau agibah orang Apal Quran Mereka Cik agibah jidalah Tidak teruklah Jidak Tak Berdicuban tapi kan baku saya berdegi ya, malah baku saya terpaksa saya kesenangan Allah. Allah Taala ria, cinta ada orang ahli ilmu, orang ahli ilmu mereka ikat cintain Allah. Walaupun fasik baku ni ikat cintain Allah kalau berilmu. Orang apa Al Quran dia, yang apa Al Quran dia, orang yang oleh syafaat Al Quran lah. Orang suara keruan, apa sahannya? Salah kun kan been je Tinam buang buka Cukat terus haki je Senikah Benerna Mempasarannya di ngaki Eta Tak suram bu Tusan aja sekali Akhirnya pas tetifasi ke abak Na'udzubillah Orang agiban nika nyata, karena jasa keng orang nika peka, ini lomba peka ya. Bau neneka bacangnya, bau nabe bacang. Keng kuno nengak mangkinan, karena ampun lah. Napa nyama ni ki beru sahabat king bolana ni. Seng kyota rasa bau beca. Mungkin masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neki eke ding beu de. Beno napa nyama na beu no Bau si agiban ni. Sabat pernah mangkin bau buat ceng, seceng buat ceng ya, Rasulullah, ejawab ketika sabat kian ke tomato, mana asid dan asinnya hadir, hadiri. Makcik bawah macam bawah ni kata Rasulullah. Bawah ni pernah apa kat dia tu? Ada yang orang munafik si agiba dah ke orang Islam ni. Siapa bawah macam ingat dia ni? InsyaAllah. Na'adhu Billah. Sama Na'adhu Billah. Aghibah ni ke pada bansi akan terkingah. Orang segi ba dalam kebadan petang, dalam kebadan mati. Tetapi montero selamat dari ngakan ke hingga tentang kena dalam kebadan mati. Cakap iba, cakap iba wala Allah subhanahu wa ta'ala Cuma orang orang agiba nikah, tecuk negak disak sana terlalu cuba gina orang, tapi orang cuba tibi. Terlalu tak perhati orang, asli tak perhati tibi. Orang tukang giba ni tak kira sejen kerat tu kau orang, temu pun, wooh, cak berkeding mongaru aje. Apa? Abu abu tak mendorong dekian, mentak pahat. Sapa sarang hidung kapiu masih kebelah kerjilah yo saya ingat. Tetapi jadilah karena etam peg benoreng, etam peg orang orang agiban. Tetapi cuba tibi sepa orang merugikan orang agiban ni kau kuna pada meneng atau um kebukusan lah kaya sangkep bagusen kelabeh kep bagusen kelabeh ke engkok dine te katandik ke bagusen mon bendik ke jubaean pada ben sisini kenyataan orang giba ni orang agi ba panika mata dekat ke bagusna tibi. bi bagi ke orang se e giba e beki ke orang se e merasakan ke lah. Kemudian saya rasanin, saya rasanin tak bisa. Kejutan-kejutan nak. Nekaya sangkol lagi, tak kau yang seagibah. Si Rogi tibir, Rogi. Terus terbaiklah Abdullah bin Mubarak Mungkin pada agibang kok. Angol ah, agibar yang tua tipping kok. Iten pemen agi bareng lain. De rumah Abu. Ai agi bareng ana maki ke apa? Kusen tangoi beke kareng tuah. Mun ke bekusai. Ai beke kareng lain. Ibe ke tang musso. Jering ke bekusai. Moi beke kareng tuah. Jering kongi de pada agi. Banggot agi bareng tuah. Orang nagibareng do berarti ke fokusan nek kok ikan dik reng tuah. Menkau agibah orang yang segera bercin, menkau berarti engkau kena makikah perhukusankah orang yang segera bercin, engkau. Apa? Rogi engkau. Kan sini kan? Abdullah bin Murak bin Mubarak. Ini kata, kau menikundah pada agibah, nanti agibah, nanti agibah, nanti agibah, Sebab orang tua dia lebih hak angkuhi oleh kebua kusun dan singkuk dan benda lain. Yang agibat dia kena beri kebua kusun ke lain. Maka nama ini Hassan Al-Basri. Benda orang yang agibat. Paya terah terenbah. Paya terencajen. Teren Pemah Masan Basri. Saya akan berajar untuk memasang Al-Basri. Ia, kok kan. Kau itu akan langkong. Kau itu malas keperkusan. Sebab baru labrik keperkusan ke saya. Kau. Kalau aku boleh perkusan di-berikimu, baru berkirakan kangko. Masa saya pasanan tak sedar? Cercan dekat, tak boleh cercan kan. Orang yang jilabrik keperkusan ke saya. Kepkusan ke saya. Ya terlalu cek Mungkin bah ya terlalu cek Mandu ke nikah Ya terlalu cek Contohan Ya, ya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tetilesan Pada ketompol ke Allah Gara-gara ikhuna aki Ka angkui bareng sejata e. Larang Allah. Tompol akhirat. Tak minta Allah Ta'ala tak kelemat das. Oleh kun fadihah. Tak kawan macam ini. Ya sinna Sampai ke surat kahwin sekalian. Kangkui. Nampai nori. Al-Quran kita tidak nampak. Tapi tak perlu mati kerana Lain sana kotor Benikin Al-Quran tak mati pun Dan Al-Quran ini Apa kun mati Wa nunazidu milan Al-Quran Ma huwa wa lil Warahmatun Lilmu'minin Ulhuwa lilladzina amanu Hudan wa syifa'u Teti Al-Quran ni jatlah kerana teti peta tu. Teti tanpa boleh. Al-Quran ni. Teti rahmat. Al-Quran ni. Wa nunazidu minal Al-Quranimah wa shifa'un wa rahmatun. Teti tanpa wen teti rahmat. Bagi orang-orang mukmin -orang mu'min. Tanpa rahmat. Eh ayat selain. ayat 0 ayat 0 ladina amanu hudau wa shifa. Jadi ayat 0 ayat 0 ayat Ibu ayat ternyata tak 0 ayat 0 ayat 0 ayat 0 ayat 0 Orang pernikahan malah debat, keng setong nyo kot setong na punten, kenapa? Tergantung, jangan bersenalesan, tergantung jangan bersenalesan. Bahkan gara-gara lesan pernikah sampai-sampai dengkak deng. -deng Jemaah disak Norak tak terima sekali. Benar Allah. Oh, lena berada. Oh, reng. Lesan aneka. Lesan tungat tu. Tuti bazar-bazar kisah. Aneka akompol. Norak adu'a. Aneka selain. Norak tak terima sekali. Gara-gara aneka. Gara-gara benar, benar yang sedungat tu. Masa Nabi Isa, Alaihissalam, Nabi Musa ni, masa Nabi Musa, siapa pernyawanan Nabi Musa? Banyak rombongan, banyak ni. Sampai terlau hari terlau malam, minta ujian. Terlau hari terlau malam minta ujian ada tak kat rumah pun. Pada halan ni kebun banyak orang ni. Jemaah ane banyak. Terlau hari terlau malam pak tak kat ke Allah. Pahbi Allah Taala wahyuin de iya Musa mungkin bedah tukang tungat tuh dan yang ijama ada beranjir ya, benseng kok tak terima aja sah. ini kan gara-gara yang setungat tuan nih, tak terima itu orang yang akhir ketipu apa? binabimu say apa kau na kapi topat topat kapi ya, atau pet Niat ngembuakin dikelakuan tu satu sah, termasuk dari tungat tua nambu kapir ya, niat ambu tungat tu ya. Mak leh pernyeunan Allah taala dia kata dia mah, iyalah terlalu hari terlalu malam nang dina atau ku tak gelem eparingin, eh, mojan menolat Allah taala dia. Ternyata gara-gara berdasarkan diitu sah, mara kapir ya, niat. Atop pet kepi, begitu atop pet langsung datang nih kelas, ondem tumudeteng. temu datang, temu ondem ondem tebel pak langsung, ochen. Maka nama Nabi apa pernyeunan awali dari top pet awali dari top pet sebagaimana kebiasaan kita. Nah, waktu Jumat manis ni, Jumat legi, dia tandur ting Jumat legian kan? Saya kan? Atau pet kelu sebelum istiqotah. Polanya mentah atau pet kelu ni ke gara-gara berdetokang petenasi tahun gay tak keterima tangkap kita tak kau mengak nikah. Tetapi topet kada ringpoer ring. Tetapi Allah. Mata dia tusah. Oleh kata dia mana pernyu'unan. Sia macam-macam kisah. Toput kat Bahkan dia tidak mungkin pernikah. Parloh. Orang nikah. Toput masal. Setiap kumpulan-kumpulan nikah awalin dari toput. Sebab pun tak awalin dari toput. Orang yang pernikah pernyu'unan ke Allah. Ilum kemudian berdusah. Maksudnya entah, engkau cara yang itu saya tak tahu betin, kan susah. Saya susah mungkin tahun saban-bon saya si ala kok cuba, tapi pun tak tahu betul sampai kesemakian. Kan tepan ala kok susah berarti ni. Neng neng orang, kengkun ayamak ala kok susah. Napa? Neng ke lagi perintah? Neng ke lagi perintah? Sroduli? Atau bet, ternyata tak dikdulillah atau bet. Apa nyeonan ke Allah Ta'ala? Muncit abun tak atau bet. Kan tepana laku tusak. Orang yang panik mana Nabi andik kesalahan ke Allah, wajib atau bet sana leka. Makin-makin dia. Mereka itu tidak sampai ke laku, sampai kedua malam. ni kan berarti terus tusak orang ini kan. Atamba tusan terus atamba tusan atas. Pasa parnyo Unan ka Allah Taala dalam kebadaan abad Ana Quthus. Kanpa dewan Allah Quthus sebab tak laksana perintah tobat. Saya wajib aki sanleka se -se seketika. Seketika itu juga. Dia tak kira pun. Ten. tak kira terima. Melarat saya terima. Tapi manalah Quthus, saya tak minta ke Allah Taala. Tobat kan? Pulu gempang kat remak Allah Taala. Tetiban pimpinannya terhad kepada kita atau pet kasta atas tujuh sesi keade. Ngambuki tujuh sesi tepanilaakonin. Cerah, nyacerah atas tujuh sesi vocal datang. Aku siapa kali datang Aba ni kata ngulangin lah Tusa Semangkian mentemalah kau tusa ngambuaki Tusa-tusa yang boleh Ada pakasta kasta. Dari kastana Ngambuaki tusa Dari kastana Nyajr Dari ngulangin tusa-tusa Tusa, -tusa. Pernyeohanan mereka ni kerja tidak tuhuh sana. Saya ngah topat nikah atau ibu minal Zambia, keman lah tambalak orang yang saya topat dari tuhuh Daripada depan. Saya tak agak baik tuhuh sekalik. Jika saat top betah, terkadang kun ngucak kas, terkun ngucak, ah tak kas tongku, Ia tak kira betah ada magi ya beneran Allah macam begini, sebab top betah rasah, top bet ni dari jolok. top bet ni kan lakon naate, top bet ni kan naate. Mun sedang dicolok kasak kun talaffudnya mana? Talaffud bitaubat. Ngelafata kaki kelebentopot astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kasak talaffud. Mun jet tak nro, kesti ta tobeten. Kun cek lecek ke kasak. Astagfirullahalazim jon seporap tine gusti le ga junan Waktu boleh stay up juga basah toh peda junan kus teh toh peda peda emah muncetak kastaungku taniah jerongku Ini kan lecik nyaman ke pangerannya tadi tau peda kita dengkat dengki osa tau petin istighfar kita dengkat dengki osa istighfar ren ana pemargan istighfar minta sepura tapi dengkat kadang Nambahin tu Minta sebuah ke Allah Ta'ala ada. Dia memutipan ala ku kesalahan. Jadi apa yang kesalahan tak tawad. Kan kesalahan ni Allah Ta'ala. Tawad atau apa dikala. Atubu ilai atawad dek Allah. Atawad ke Allah. Oh macam lain. Mun'atina tak nurak. Tak sah pun tak tawad. Kun ngecak ke aslinya tak tawad. Mencet kastung ku, mencet kastung ku, purun nih kecoja top, mencet nyajerong ku, puru panika atau apa nih kak, as saat top, tengah saat top, kadare napa kabangiran? Kata Re Makal, moga moga saos, Amin ya Rabbal alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Al Allah Majid, dan Allah tangguh, dan Allah kirim, dan Allah dina, dan Allah Allah Wa naj'alna minalladzina an'amta 'alaihim اللهم نظم أحوالنا واستنا فعلنا خلصنا من علم الفقر والدل وعصمنا من البلاء والغلاء والبوطاء من شرور العداء والشياطين ونفس الأمار بالسوء اللهم يسلنا الانتظام في جميع عمر الدينية والدنيوية وحصل مرادنا بالخير اللهم بعيدنا من الشرور والسيان اللهم نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء Allahumma akhtim bi khatimatis saadah waj'alna minalladheena lahumul husna wa ziyadah bijaishidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biddi syafa'ah wa ali usabid wiziyadah wa sayyidina khodri wal ybn alaihi salam dil istiqamah wa sayyidil ghodi rabbil